Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Nusantara SPd di Pusat Tamadrasah, termasuk dalam MTsN Maju Selatan Berikut Kutip Madrasah Saluh Negeri 70 saya Selatan melaksanakan penilaian kinerja kepala madrasah untuk tahun pertama oleh tim penilai dari pengawas pendidikan madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sunaya Selatan. Haruful Karf PSG MPDI dan Nurul Laila yang SPd MTd di ruang kelas Sabtu 10 Desember 2022 pagi. Penilaian tahunan merupakan penilaian yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun dan secara berkala diatur sesuai dengan pengangkatan sebagai Kepala Madrasah. Penilaian ini terdiri dari penilaian kinerja awal tahun dan penilaian kinerja akhir tahunan. PKKM merupakan suatu proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data tentang kualitas Kepala Madrasah dalam melaksanakan tugas pokoknya. PKKM meliputi usaha pengembangan madrasah, pelaksanaan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi serta hasil kinerja kepala madrasah. Pengawas Madrasah Ma'rufulkar PSA PDI saat dikonfirmasi usai melakukan penilaian mengatakan, hasil PKKM DNTES M70 sehasilkan secara keseluruhan sudah baik, tapi masih perlu penyempurnaan beberapa instrumen penilaian setelah kita melihat itu uh, salah satu foto kegiatan hanya perbaikan pada pengeditan foto saja diantaranya cuma sedikit aja yang lain sudah bagus cuma ada satu dua itu foto itu yang uh, kalau kita lihat itu belum sempurna karena ada perubahan Uh, letak yang semestinya, yeah. yang solusinya begini, ada sedikit perubahan sehingga foto tersebut tidak asli kaitannya. Yeah. Jadi, untuk itu uh, yang diperbaiki untuk administrasi, cuma foto-foto uh, kegiatan di terapi dan satu lagi harus dijirit dengan baik. Gitu aja. Yeah. Yeah. Yeah. Di kesempatan tersebut, Nur Lailara, yang TNI SPD, MPD juga memberikan arahan bahwa dalam sebuah satuan kerja, madrasah akan dapat bekerja dengan baik secara maksimal. Jika semua warga madrasah tersebut bisa bersinergi dan bekerja sama kinerja kepala madrasah itu tidak akan bisa maksimal apabila tidak didukung oleh guru-guru atau tenaga pendidik yang ada di sini, jadi mungkin kedepannya semua permasalahan atau semua kegiatan atau semua program itu hendaklah nanti dimaksimalkan dilaksanakan pada saat rapat bersama, jadi pembentukan program misalkan kemudian setiap bulan sebaiknya mungkin dievaluasi ya. jadi apa yang sudah berjalan, mungkin apa yang mau diprogramkan ke depan. Lebih lanjut, Nuralela Rayantini menambahkan, untuk tiap kelas, hendaknya mempunyai pojok literasi yang dikreasikan peserta didik dibimbing oleh wali-wali kelasnya. Dengan harapan mampu memberikan injeksi untuk peningkatan kemampuan literasi bagi peserta didik. Sementara Kepala MTSN 7 Lusong Selatan Jemjuri SAG MPDI setelah menjalani PKKM merasa sangat bahagia, karena pelaksanaan PKKM tahun pertama tersebut dapat terlaksana sesuai dengan harapan. Ditambah lagi pelaksanaan PKKM bertepatan dengan hari miladnya. Alhamdulillah pada hari ini sesuatu yang luar biasa, aku rasakan yang pertama pelaksanaan PKKM alhamdulillah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana awal. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pertama kepada tim penilai, seluruh guru dan tenaga kependidikan yang luar biasa. Selama saya memimpin mata saya ini, kerjasamanya sangat luar biasa sesuai dengan harapan. MTSN 7 HSS lebih mapan lagi dan lebih mandiri lagi dan berprestasi. Sampai jumpa di MTSN 7, Lusungan Selatan News berikutnya. Saya di Milisari SPD bersama tim kerabat kerja dan kalumpang melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.